Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, kali ini aku mau bahas tentang apa itu motivasi, biar kita berlandaskan definisi yang sama tentang motivasi, karena di tentang produktivitas ini. Ada beberapa hal yang penting yang pertama definisi produktivitas Yang kedua atau produktif yang kedua adalah motivasi ini Yang ketiga nanti mungkin malas dan hubungan diantara ketiganya itu seperti apa Jadi itu semacam konten foundationnya untuk produktivitas kita gitu loh dari yang aku pelajari Makanya manusia itu, manusia itu adalah makhluk definitif Aku selalu ngulang-ngulang ini Jadi kalau kita beda definisi Ada kemungkinan kita beda jalur Dan mungkin bisa jadi Kita juga pada akhirnya Mungkin pada satu titik yang sama Tapi bakal agak nyerong dikit sih hasilnya gitu Sejauh yang aku tahu kayak gitu Makanya aku lebih concern Untuk menyamakan dulu persepsi Nah, tentang motivasi ini Banyak banget yang dibahas Makanya Aku benar-benar selektif untuk milih arti kata motivasi ini dan bentar aku ganti dulu jadi warna biru. Dan aku dapat tiga definisi yang menurut aku bisa sangat menyimpulkan apa itu motivasi. Yang pertama dari Very well Mind, yang kedua dari Oxford Learners, yang ketiga dari Macmillan Dictionary. Ferry well main ini salah satu situs yang menurut aku sangat bisa direkomendasikan untuk cari-cari definisi atau belajar psikologi gitu. But since it is English, jadi ya menurut aku kamu perlu belajar dulu bahasa Inggris, or kalau emang udah jago bahasa Inggrisnya dan bisa baca, I guess informasinya sangat informatif. Aku gak di-endorse by the way. Nah, jadi di sini kalau misalnya aku lihat definisinya ada dua, guys, gitu ya. Intinya, kalau misalnya yang aku lihat dari sini adalah Pertama ada driving force behind human action Dorongan Hal yang mendorong perilaku manusia Oke, hal yang mendorong perilaku manusia Nah, yang kedua, motivation very well mind lihat sebagai proses yang memulai, memandu dan mengelola goal oriented behavior, perilaku perilaku tertentu yang punya tujuan yang jelas gitu. Misalnya kalau di sini mungkin aku bisa bilang proses haus gitu ya, mulai dari niat. Sampai haus hilang, aku di sini mau menggarisbawahi bahwa di sini adalah prosesnya. Terus, dari Oxford Learner yang aku garisbawahi adalah reason, reason why somebody does something or behaves in particular way. Di sini fokus ke alasan kenapa orang punya perilaku kayak gitu. Gitu. Terus di sini ada Macmillan Dictionary, a feeling of enthusiasm or interest that makes you determine to do something. Di sini lebih ke arah kayak semangat gitu yang bikin kamu niat buat ngelakuin sesuatu gitu Jadi kalau misalnya aku lihat di sini kita rangkum semuanya jadi satu hmm, bentar aku harus mikir dulu karena Pemilihan katanya tuh harus simple dan mudah dipahami gitu Jadi Oke okay. ditambah pengetahuan yang aku tahu Menurut aku Motivasi adalah energi Yang Mendorong Kamu Untuk Menyelesaikan sesuatu Kita garis bawahi Energi yang mendorong kamu untuk menyelesaikan sesuatu Remember Di sini termasuk juga ada alasan Karena kamu menyelesaikan sesuatu itu perlu alasan Di sini juga kamu butuh niat buat selesaiinnya. Dan di sini juga ada proses dan ada hal yang mendorong Jadi menurut aku ini definisi yang mewakili ketiga definisi dari Pertama dari situs dan dua dari kamus Oke okay. Kalau misalnya kita ambil kesimpulannya guys Kita ganti jadi warna yang mana ya hmm, Warna coklat deh Nah Kalau misalnya kita lihat Berarti Motivasi itu pertama kali harus ada alasan dulu. Alasan, nanti munculin dorongan. Di sini nanti terdorong. Baru melakukan. Sampai selesai. Tapi kalau kita ngambil definisi yang tadi, dalam proses ini gitu ya, hubungannya sama definisi tadi adalah ini butuh energi. Gitu. Energi inilah yang nanti pada akhirnya memutar. Ini bakal jadi cycle. Setelah selesai nanti munculin lagi alasan untuk Dorongan, terdorong, melakukan selesai. Oke, kita ambil contoh minum. Oke, pertama alasannya adalah haus. Dorongannya, pingin minum. Terdorong, di sini ambil gelas. Isi, dan habiskan. Ini masih konsep. Gitu. Nah, dari sini eksekusi. Eksekusi kamu ambil gelas, terus isi, terus habiskan sampai haus hilang. Dan selesai. One day hausnya muncul lagi nih. Gitu, hausnya muncul lagi, jadi pengen minum lagi, ambil gelas lagi. Nah, si proses ini semuanya oke. Okay, si keseluruhan proses ini gitu ya, ini butuh energi yang ketika selesai energinya bisa habis